teman-teman jumpa lagi di video lagi dan kita hari ini kita pengen unboxing aman sama kok oh, tadi berhadiah hmm. beli di keretakan tadi hmm. hmm. nah, pengen dadang tapi eh. sudah jadi ada keretakan ya, kado-kadoan ya. ya beli gitu. harganya berapa? Rp. 2.000, hmm. 2000. Hmm. yuk kita coba ikut dulu apa yuk dulu aku oh <tuk> <tuk> <tuk> nggak jelas, ayo, ayo e, sekarang itu, dibuka, apa itu? Kainya itu harganya berapa tadi? dua ratus. Isinya kayaknya kecil deh, guys. Kak, apa itu? nggak <tuk> boleh dibantuin. apa ini kodok kodokan Ada. kodok kodokan wow depan cat coba coba tuh dapat kodok kodoknya digin nanti nanti guys <laughs> udah sekarang gantian sekarang icut buka Di yang di rubek. ih kata. sama Nampilnya kalau hijau warnanya putih coba lihat Nampilnya. kita sama yuk ayo ya, kita balapkan <tuk> kita Tiga. Yes. Terima kasih teman-teman Sudah menonton Video Radit dan Youtube Jangan lupa Like, Comment Dan Subscribe Dadah <tuk>